Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun Anda berada. selama siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat bersahabat dia ya, cedukan vitamin terbaru dari Bunda Lesti Akhirnya ada cedukan dari Bunda L di akun Instagram pribadi miliknya Walaupun lewat jalur iklan Tetap kita merasa bahagia sekali Ketika melihat Bunda Lesti semakin terlihat cantik Dan terlihat juga bersahabat ya Senyuman dari wajahnya membuat kita semakin kagum Semakin sayang, semakin bahagia, dan semakin semakin cinta dengan Leslar. Masya mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan sukses selalu. Kita lihat juga bersama, ya. dia ada kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti: 'Dapat apa ya? Alhamdulillah, dapat produk MS Glow favoritku. Masya Allah, emang gak pernah mengecewakan. Wajah jadi semakin sehat dan fresh.' Mau juga produk yang aku pakai Yuk, check out segera di seluruh Seller resmi MS Glow Masya Allah, mudah-mudahan sukses Untuk Bunda El Dan semoga selalu dipermudah Segala apapun urusannya Amin Kemudian juga bersama selanjutnya Kita lihat di ig nya Canon Official Mengunggah potret cantik Bunda Lesti Ini saat photoshoot Masya Allah Memang luar biasa idola kita Selalu bikin kagum dengan kecantikannya Dengan kepintarannya Kecerdasannya Multitalent banget Bunda Lesti Mudah-mudahan sehat selalu Doa-doa terbaik selalu kita berikan Untuk Leslar family Kemudian juga bersama selanjutnya Ada cedukan vitamin dari Om Izar Tadi pagi prasahabat mengunggah Potret bareng Baby Masya Allah banget ya Alhamdulillah Pagi hari sudah disuguhkan vitamin lewat Pak En yang mengunggah foto bareng abang Fatih yang semakin ganteng, semakin lucu, dan palsunya sangat menggemaskan sekali. Masya Allah, kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Pak En. Assalamualaikum, selamat pagi onti dan unclenya Fatih. Semuanya, semoga tetap semangat, resia dan sehat-sehat semuanya. Amin. Tentu di postingan ini pun banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan diantaranya dari kak Mary yang ikut menanggapi kok kayak kakek sama cucu katanya itu yang menemot ketawa nih aduh Masya Allah. Ada juga perselamat tanggapan dari Zahra Nialian masyaAllah Masya Allah saya-saya selalu ya kakek Izhar Wilendra biar bisa menemani abang nanti sampai abang tubuh dewasa amin Masya Allah banget. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga besar, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan pastinya persahabat, kita juga masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh